Hari ini kita bersama dengan Ketua Kumpulan Penyelidik Dr. Razif yang telah uh, menghasilkan hand sanitizer yang di, dibangunkan di Makmal uh, Kimia di Fakulti Sains dan Teknologi Sumber Ini adalah uh, sedikit sumbangan Unimas kepada the frontline healthcare workers yang memerlukan hand sanitizer dalam usaha mereka, dalam tugas mereka sehari-hari Dan uh, hand sanitizer ini akan kita serahkan kepada mereka yang memerlukan termasuklah uh, pasukan keselamatan di Unimas dan juga pekerja-pekerja di uh, Pusat Kesihatan Unimas dan akan serahkan kepada hospital umum Sarawak untuk penggunaan mereka So saya bagi pihak pesat jantung Sarawak ini meragamkan ucapan Terima kasihlah kepada pihak Unimax yang sudi memberikan sumbangan Pesil bagi kita lah sebab kita tahu bahawa pada masa kadang COVID ini Pesil memang amat diperlukan lah dan untuk kita dapatkan fasil pun, kita punya stok pun agak terhad so dengan ada bantuan bagi ni kita dapat meringankan dan memberikan kita punya keyakinan lah kepada kita punya staf untuk kita menghadapi kita keadaan ah, wabak COVID ni ni biasa kita pakai untuk kita gunakan pada kita punya jabatan kecemasan dan juga untuk prosedur-prosedur di Dewak dan juga di kita punya bilik bedah terima kasih banyak-banyak sekali ni pada atas sumbangan tidak terhingga daripada ya Unimas